Halo semua, ketemu lagi dengan saya, Sungi Nih sekarang Kita mau Nyamperin Bang Boim Sekarang saya mau nyamperin ke tempat trek, trek lomba Lomba main motocross Dan Saya sekalian mau sesi latihan Mau ngeliat medan Apakah agak sulit Apakah cukup sulit Kita cus ya Ke tempat Bang Boim katanya nunggunya di lapangan katanya orang yang saya bawa buat sesi latihan sepatu, helm jersey trail ini dalam jersey trail -nya. udah itu doang oke udah nyampe di lapangan bersama Bang Boim lapangannya lumayan lah buat pemula mah buat standar pabrik ya betul kita uji tek, track dulu uji trek begitu nanti kan lapangannya dibasahi oh dibasahin nah, iya. terumbu oh. segini Jadi berarti walaupun treknya standar standar pemula hmm. uh, trek dibasain berarti nggak fisiknya luar biasa ya harus menguarin ya full fisiknya ini kita yang punya lapangan nih Bang apa? Bang Awi nih, Bang apa nih? Bang, bang apa namanya? Bang Pahat. Eh, oh, set. Yang punya lapangan nih. Juragan. Gimana, Bang? Tanggal berapa, Bang? Orang event Bang? Kalau event di hari ke tanggal 17, hari kemerdekaan Indonesia. Oh, ente panitianya ya? Iya. Sama oh. Bang Uye Bang Uye mana, Oyong? Oh. Bang Uye? Oh, set bikin layangan aja deh mah sang. Yeah. Iya. Perkiraan berapa peserta, Bang? Perkiraan bisa lebih dari 100 lah. Bisa lebih dari 100. Iya. oke. Okay. Berarti benar-benar nih jalanan nanti dibasahin. Benar-benar dibasahin. Pakai klektor lagi. pakai klektor? Iya, pakai klektor. Ujug. Kelas berat kayak ini. Bukan. Sedua hari kayaknya darurat ya acaranya. Iya, pasti 2 hari tergantung peserta sih kalau diri tahun kemarin juga ramai kan itu iya. tahun, tahun kemarin di sini juga emang iya ini kalah, aku aku kalah, kalah ya? motor aku bebek posuan bebek Tapi sekarang tuh. udah ada si kuning iya. peningkatan <laughs> pakai klektor berarti di digempur dulu nih jalanan iya, di gini di gini di. Dulu, iya baru dikasih air baru di test ya. baru nih sekali sekali stas sekali juara apa ini lo nyari nomor besoknya baru final enggak diadu dulu diadu oh dulu, semi dulu semi dulu siapa antar pemenangnya diambil dari satu atau dua oh. nanti finalnya hari kedua hari kedua oh, oke okay. kalau pesertanya banyak bisa dua hari tapi kalau pesertanya sedikit di bawah 50 bisa satu hari doang satu hari yeah. tergantung banyak peserta ya yeah. bangbuat oke okay tapi iya. dari hitung-hitungan dari sekarang kalau dari 100 lah oh, udah lebih. Duh, nah, lebih udah lebih Duh, hitungan yang, dari, yang udah masuk pendaftaran udah ada 50 lebih 50 dari lihat tahap latihan juga banyak ya oke iya. oke okay. okay, bang puat terima kasih nanti pas hari hanya saya minta izin wawancara lagi ya bang puat oke okay, siap oke okay. okay, siap. Siap? siap nyeting oke okay, dong siap <tuh> Saya pikirnya Muda lagi nyobain kuda besinya nih, buat lintasan di nangela, si Angir, Tangerang, basketball, bos. <tik> Ke muter bos, Hah? Oh, no, ke muter no. aja, <laughs> Balik lagi, ya? ah? jalannya ke sana, no, no dekat sapi. Galak <laughs> awet ini, ah tuh udah pakai aja, <laughs> <laughs> udah udah di udah dirapiin sekarang mau. Ini mau. <laughs> sedikit bos dari main jet pilotnya, diloba sedikit. Iya ke situ ya. Iya ya. ke situ. Iya ke sono, tadi kan ke sono mau no, muter. Iya. Atuh iya ke situ ke sapi. <laughs> Kebingungan cari jalan bosku. Ya? ntar sapinya juga ntar ke ke jauh ini, noh ke sono bos. Sono, no, tapi no Ke sini. masa malam lada ayo lo ayo lo. dikejar sapi dia ya, ke situ udah terus Tapi lagi, <tuk> <tuk> nggak ketemu, <tuk> <tuk> <tuk> nggak ketemu ya. <janya. tuk> Acak-acakan guys, galak alat ya. Jauh ya hari ini. Yang penting nanti buat hawa sarinya enak nggak usah khawatir ini mah coba aja nanti coba bawa cadangan mantep bos mantep nggak bos mantep iya powernya gimana powernya Hah? powernya gimana powernya motor ya tinggal gas betah kopling gas betah kopling aja bebas mau kemana juga bebas lah bebas. <laughs> ini mau wilayah situ ini <laughs> jalannya situ mantep bos ya berkeringat galak motor galak iyalah tadi kira nonton mas. motor biasa aja iya kan set settingannya dari robot guys menggetar galak, galak. <laughs> segalak sapi yang muda gudang tadi ya <laughs> <laughs> si kuning nih udah kudang sapi buta, buta, buta buta. tadi udah ngeliatin bang boim trek bagian turun buta, mulai lewat mana galak motornya ngeri sengaja di spesialin biar lebih galak seperti sapi kayak tadi ngeliat kan bedanya bawa pemula sama joki <laughs> minum minum minum minum minum minum minum minum dulu, minum Mantap ini hujan. minum minum minum minum minum minum minum minum Oh, iya, minum minum Cici lagi atuh. minum minum minum minum Tadi ngelihatnya mah kurang ngebuka, kurang ngebuka, pasti ngejajal. Loh. Aduh, gila, galak banget. Serap. jauh bedanya. Menggetar langsung bawa. Hujan, hujan, ngaso dulu. Mantap. Motor gimana kurangnya? Apa? Kalau untuk saat ini motor udah enak, tinggal kita lihat pas akhirnya aja nanti. Akhirnya? Iya. Dari setting-settingan? Dari setting-settingan udah cukup dulu Cukup Ntar kita lihat Di pas hari hanya, hanya. Dong. Ini hujan mau jajal lagi apa enggak? Hello Hah? Hello Sayang kostum apa gimana? Kalau kostum sih bisa dipikir lagi Tapi ya, ya. kalau hobi nggak bisa nggak bisa ada besoknya Harus tetap Ajit Serem Langsung gua keringet sebentaran doang bawa lagi dia penasaran kurang ajar bagian saya bawa sapi gak ada bagian dia bawa sapi nggak ada Dapat aja. Dua berapa aja? Antara satu sama dua sih. Bawa motor, apaan dia dulu, motor apa dia doang? Dulu yang kelas standarnya. Standar. Motor apa? Bebek. akut mas sapi dia tanggut ada sapi banyak yang nonton guys trendnya cuy mana mau dilanjutin apa nih cukup, cukup ya, dah kayaknya cukup, cukup dah karena apa karena hujan ini <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> karena hujan jadi takut lagi males kotor-kotoran bos Harus kotor-kotoran nah, Ntar aja pas hari hanya aja kita kotor-kotoran ah. Tapi ini buat Abang Panitia nih Nanti yang bawa rata-rata joki semua apa pemula semua nih? Pemula ada joki juga ya, ada. ada Mas ketahun kemarin kaca -kaca kaca -kaca. Ada. Yang bawa motor gede itu siapa? Dion? Siapa? Dion ya? Ade Bonju, Ade Bonju. Oke, bawa ya. juga. Oh, main itu mah. terkalahkan di situ. Oh, <laughs> main itu mah. Ma aduh bos lagi. Dia bawa itu gadget. Lima, lima yang Gadget, ya. <huruh> Pasrah, kita. Miram, mulia. Ya, Oke, guys. Hujan lumayan berhenti. Sayang, gak bisa dilanjutin. Kita juga males, baca-bacakan. Bece gak bawa komplit lah, gak bawa baju belanja ya. Betul cuman iseng-iseng latihan doang tadinya harus mau terusin gimis gimis gimis ngajen doh doh doh doh doh kirain pas sebentaran atau gede yaudah <coughs> serem semuanya serem kita latihan lagi kamu yang mau ini apa langsung ketemu hari ha ya sebelum ketemu hari ha nanti dikabarin di telepon telepon nanti ya. kita coba lagi coba lagi ya Oke, oke, Dok. Sementara ini cukup, dah. cukup ya? Oke, kita tunggu selanjutnya latihan sesi berikutnya. Mudah-mudahan bisa turun. Mudah-mudahan nggak banyak joki. Oke, okay. tunggu, tunggu, tunggu video selanjutnya. Oke, okay? jangan lupa ya. Jangan lupa tonton terus. Yes, 2, dan dua mantap saksikan, saksikan terus menuliti terus, terus mantap <laughs>